Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang dalam pagi hari ini saya akan memusirkan pada saya yaitu kamera digital kasur Exilink ini buat jalan kan ya ini harganya murah sekali hanya Rp50.000 bisa beliar di tempat kalau di bawah Rp50.000 bisa kayaknya ini ini dia Casio xc ini buat kanibalan ini, eh, ah, ini udah ini udah ini enggak ada lensanya nah, udah terpakai ya untuk lcd nya masih aman belum ada masalah sama sekali ini include ini Baterai Anda bisa lihat baterainya Benar ya Ini baterainya Ini masih normal Bisa untuk kanibalan Dan ini ada memori Ini masih normal juga STHC, Toshiba 8 GB. giga ini masih normal. Ini mati karena ini tidak lama nggak terpakai ini ya. Kemarin matinya cukup simple, nggak setting kalender ya dan sebagainya. Lumayan ini kalau untuk flash ini. ini Bisa, hai, mati. mati, eh, masih hidup, hai, nah itu, ini sudah eh, hidup ya oke terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa untuk subscribe dan komennya hai, hai, foldernya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh